Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri dan teman-temanku, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Teman-teman, perkenalkan nama saya Zidni Fahma Hubba Saya sekolah di Min 14 Magetan yang letaknya di lereng Gunung Lawu. Kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul telaga sarangan atau telaga naga. Cerita ini saya ambil dari Youtube dan cerita tokoh di desa kami. Telaga sarangan adalah Danau vulkanik yang letaknya di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Teman-teman penasaran kan dengan ceritanya? Yuk kita simak cerita berikut ini. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Mereka hidup sangat sederhana dan juga bahagia di sebuah pondok kecil Pada sebuah tepian hutan di lereng gunung lawu nan sejuk Kegiatan sehari-hari Kijalilung adalah bercocok tanam di ladang Tanamannya antara lain adalah tanaman jagung Ki merasa sangat bahagia karena tanaman jagungnya hidup sangat subur. Nih, hari ini aku akan ke ladang untuk menyiangi rumput-rumput dan pohon-pohon yang menutupi tanaman kita. Hati-hati di ladang. Jangan pelang terlalu sore ya. Ki Jalilung selalu bekerja dengan kiat merawat ladangnya. Tiba-tiba Ki Jalilung menemukan sebuah telur berwarna putih keemasan yang sangat besar di bawah pohon besar. Hah? Hmm. Telur apa ini ya? Kok besar sekali? Apa mungkin telur ayam atau telur burung? Ah, aku tidak tahu. Bagaimana kalau aku bawa pulang saja telur ini? Mungkin istriku tahu. Sesampainya di rumah, Ki Jalilung segera mencarinya Jalilung untuk memperlihatkan telur besar tersebut. Nyi, Nyi, kau di mana, Nyi, kau di mana? Aku menemukan telur. Ada apa, Ki, ada apa? Sambil memperlihatkan telur kepada istrinya, Ki Jalilum berkata. Ini telur apa ya, Nyi? kok besar sekali, mungkin kau tahu. Wah! Wow. Aku juga tidak tahu. Kukira kau tahu. Baru sekali ini aku melihat telur sebesar ini ki. Oh iya, kebetulan sekali hari ini kita tidak punya lauk. Bagaimana kalau kita mau kita rebus saja telur ini? Iya nih, iya kau rebus saja telur ini. Setelah beberapa menit, telur tersebut matang. Kemudian, Ki Jalilung dan Nyi Jalilung pun makan bersama. Setelah selesai makan, Ki Jalilung kembali ke ladang. Di perjalanan ke ladang, Ki Jalilung merasakan panas di tubuhnya dan sangat kehausan. Ah, aduh panas sekali, ah, aduh panas sekali. Bagaimana? Kalau aku masuk ke sumber air ini saja, mungkin tubuhku akan segar kembali. Setelah memasuki sumber air tersebut, Ki Jalilu merasakan tubuhnya segar kembali. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Dia merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Jari-jari tangannya mulai mengeluarkan cakar yang sangat tajam dan perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi seekor naga yang besar. Sementara itu, Nyi Jalilung yang di rumah, dia juga merasakan panas di tubuhnya. Kemudian dia mencari suaminya ke ladang. Ki, Ki Jalilung, kau di mana Ki? Tiba-tiba. Nyi Jalilung mendengar suara desisan naga dan merasa sangat ketakutan. Sss, sss, sss, sss. Hah suara apa itu? Seperti suara naga. Aku takut. Ki, dimana, Ki Jalilung, kau di mana Ki? Sesampainya Nyi jelilung di sumber air tepat suaminya berubah menjadi naga. Ia juga merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Jari-jari tangannya mulai mengeluarkan cakar yang sangat tajam dan berubah menjadi seekor naga yang besar pula. Dan kini ada dua naga yang berenang melingkari sumber air tersebut. Mereka merasa sangat menyesal dan marah pada dirinya sendiri karena telah memakan telur tersebut. Dengan berenang sangat cepat mengitari sumber air tersebut. Kibasan ekor mereka membuat gempa dan pohon-pohon di sekitarnya tumbang. Serta burung-burung di sekitarnya pun berterbangan karena merasa sangat ketakutan. Hingga terbentuklah suatu pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya. Kemudian kedua naga tersebut menyelam ke dalamnya dan tidak muncul lagi hingga sekarang. Teman-teman itulah cerita singkat tentang asal-usul telaga sarangan atau telaga naga yang sekarang menjadi objek wisata yang indah dan sejuk yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang. Teman-teman, apa saja sih yang bisa kita petik dari cerita tadi? ayo siapa yang tahu? Kita tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita. Apalagi mengambil manfaatnya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan kita tidak boleh makan apa yang bukan milik kita. Lebih baik kita terh berhati-hati terhadap barang temuan. Dan jangan seenak-enak mengambilnya. Pergi ke pasar membeli nasi. Tak lupa membawa panci. Sekian dulu cerita saya hari ini. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.